Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ivaran Iveyanto, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dengan NPM 218110013. Belas saya akan menjelaskan tentang materi berpikir dengan dosen pengampu Bapak Dr Fikri Idris SPSI MSI. Definisi berpikir Definisi yang paling umum dari berpikir adalah perkembangannya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjalanan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian mencakup banyak aktivitas mental. Seperti kita berpikir saat memutuskan barang apa yang akan kita beli di toko, kita berpikir saat melamun sambil menunggu kuliah dimulai. Kita berpikir saat mencoba membacakan ujian yang diberikan di kelas. Kita berpikir saat menulis artikel, menulis makalah, menulis surat, membaca buku, membaca koran, perencana liburan, atau mengkhawatirkan suatu persahabatan yang terganggu. Selanjutnya ada macam-macam berpikir. Yang empat. Pertama, berpikir alamiah, pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misal, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar. Yang kedua, berpikir ilmiah, pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Misal, Dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Berpikir autistik. Contoh berpikir autistik antara lain adalah menghayal fantasi atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Berpikir realistik. Berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata Bisa disebut dengan nalat Selanjutnya, proses berpikir Proses atau jalannya berpikir itu, itu pada pokoknya ada empat langkah Yaitu, pertama, membutuhkan pengertian Atau lebih tepatnya disebut pengertian logis Kedua, pembentukan pendapat Yaitu, menggabungkan atau memisahkan beberapa pengertian menjadi suatu tanda yang khas dari masalah itu. Tiga, pembentukan keputusan yaitu menggabung-gabungkan pendapat tersebut, Keputus keputusan adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang lain telah ada. Yang keempat, pembentukan kesimpulan, yaitu menarik keputusan dari keputusan Keputusan-keputusan yang lain Selanjutnya problem solving Problem solving atau pemecahan masalah adalah Kemampuan berpikir yang utama Karena hal itu meliputi cara berpikir yang lainnya Yaitu berpikir kreatif dan analitis untuk perbuatan keputusan Berpikir kreatif adalah Berpikir yang memberikan perspektif baru atau meng Menangkap peluang baru sehingga Memunculkan ide-ide baru Yang belum pernah ada Kreatif tidak hanya demikian Tapi kreatif juga sebuah kombinasi baru Yaitu Kumpulan gagasan baru hasil dari gagasan-gagasan Lama Menggabungkan beberapa gagasan Menjadi sebuah ide baru yang lebih baik Berpikir analitis ber, Adalah berpikir yang Menggunakan sebuah Tahapan atau langkah-langkah logis. Langkah berpikir analitis ialah dengan menguji sebuah pernyataan atau bukti dengan standar objektif, melihat bahwa permukaan sampai latar sampai akar-akar permasalahan, menimbang atau memutuskan atas dasar logika. Selanjutnya beberapa strategi pemecahan masalah yang sering digunakan: trial and error. Makna waktu, makan waktu yang lama. Kedua, information retrieval yaitu mendapatkan kembali informasi untuk pemecahan masalah dengan cepat. Yang ketiga, algoritma yaitu suatu metode pemecahan masalah yang menjamin suatu pemecahan masalah jika tersedia kesempatan bagi seorang untuk mengembangkannya. Yang keempat heuristik yaitu membantu untuk menyederhanakan masalah dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Jadi kesimpulan materi yang tadi kita bahas adalah belajar mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Jika ada Salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.